Orang itu dari sebelumnya adalah saingan terbesar Martin kecil. Kan, Lindong melirik ke belakang dari sudut matanya setelah melakukan perjalanan agak jauh saat dia bertanya dengan lembut, "Ya, Uzong mengangguk. Ekspresinya tampak agak suram. Sebagai anggota suku Celestial Demon Martin, dia sangat menyadari kemampuan orang itu. Ku kalau bukan karena Ah Diao disergap dan hilang selama 100 tahun. Bagaimana mungkin dia menantang Ah Diao?" Orang itu dulu berperilaku sangat baik di depan Ah Diao saat itu. Uzong dengan dingin mendengus. Itulah mengapa dia sangat tangguh, gumam Lindong. Kesabaran adalah sesuatu yang sangat dia pahami, secara alami. Dia sadar betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang yang begitu sabar. Namun, orang itu, Lindong sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka berdua bukan individu biasa. Tapi mungkin baginya untuk mendeteksi perasaan yang sangat tidak nyaman dari Hao Jiuyu. Adik Lindong, kita telah tiba. Suara Wu Zong ditransmisikan sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan halaman yang tenang muncul di depan matanya. Dia bisa melihat sosok yang dikenalnya jauh di dalam halaman. Keduanya berjalan ke halaman. Segera setelah itu, mereka melihat sosok tinggi dan kurus duduk di dalam paviliun batu. Aroma cendana muncul dari dalam paviliun batu, membuat pemandangan terasa agak tenang. Sosok itu membuka matanya yang tertutup rapat ketika keduanya masuk. Setelah itu, dia melirik Lindong dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata, Tidak terduga aku harus memanggilmu. Aku kakak laki-lakimu, tentu saja kamu harus menelepon aku ketika ada masalah. Lindong langsung duduk di paviliun batu dengan santai dan menyeringai. Bibir Little Marten melengkung. Namun, dia bisa mendeteksi aura lelah perjalanan dari tubuh Lindong. Bukti fakta bahwa yang terakhir telah bergegas tanpa istirahat. Ini menyebabkan perasaan hangat muncul di hatinya. Orang biasa tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri dalam masalah suku Celestial Demon Marten, Tapi Lindong melakukannya tanpa berpikir dua kali. Aku sudah mengetahui situasi umum. Tampaknya posisi kamu sebagai pemimpin suku junior akan direnggut. Lindong langsung ke titik makam di matanya meningkat saat dia menatap Little Marten. Mata Marten yang panjang dan sipit sedikit menyipit. Wajahnya yang tampan agak keras ketika dia berbicara dengan suara dingin. Dia hanya pengikut saat itu. Sepertinya ambisinya telah membengkak saat aku hilang. Petik 2. Namun, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Marten kecil berhenti. Situasi saat ini di dalam suku itu tidak baik sama sekali. Kalau tidak, mengingat harga dirinya, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, kamu mengatakan alasan kamu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur. Ketajaman berkumpul di dalam mata hitam Lindong. Apakah ini terkait dengan Hao Jouyu itu? Dari perilaku Hao Jouyu saat ini, jelas bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa bertahan. Mungkinkah itu alasan dia mau mengikuti di belakang Little Marten saat itu? Adalah karena dia ingin mencoba dan mendapatkan kepercayaan Little Marten dan menemukan kesempatan untuk menyerang. Tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang aku ambil saat itu. Hao Jouyu ini memang salah satu dari mereka. Wajah Little Marten sedikit gelap ketika dia mengangguk dan menjawab. Aku tahu orang itu adalah telur yang buruk. Di sampingnya, Wu Zong menggertakkan giginya dan berkata. Dia adalah bagian dari faksi Little Martin dan tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik untuk Hao Jouyu ini Yang berusaha merebut posisi Little Marten. Namun, kami tidak memiliki bukti dan itu akan sia-sia bahkan jika kami memberitahu para tetua Bagaimanapun, Hao Jouyu saat ini memiliki kepercayaan mereka Jika aku berbicara tentang masalah ini Mungkin pada akhirnya mengarahkan para tetua untuk percaya bahwa aku mengarang alasan dalam upaya untuk merusak reputasinya, kata Little Marten. Lindung sedikit mengangguk, lagi pula, Martin kecil telah hilang selama 100 tahun. Gengsi yang dia nikmati di suku tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Selain itu, ayahnya, pemimpin suku Celestial Demon Martin saat ini, masih dalam pengasingan yang sangat panjang. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Lindong menatap Little Marten. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Aku sekarang juga tetua hukuman suku naga. Status ini mungkin cukup tinggi bahkan untuk suku Celestial Demon Martin kamu. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan suku naga, itu masih akan membantu prestise kamu. Tetua Hukuman Suku Naga Martin kecil dan Wuzong tercengang setelah mendengar kata-kata ini dan dengan kosong menatap Lindong. Sebagai salah satu dari empat suku penguasa, mereka secara alami sangat sadar akan otoritas dan posisi seperti apa yang dimiliki oleh tetua hukuman suku naga ini. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa suku naga telah benar-benar memberikan posisi ini kepada Lindong. Sesuatu terjadi di dalam suku naga. Setelah itu, mereka bersikeras bahwa aku menjadi tetua hukuman yang disebut ini. Lindong mengangkat bahu tetapi tidak menjelaskan secara detail. Status tetua hukuman suku naga memang agak tinggi. Tapi bantuan yang kuharapkan untuk dapatkan darimu tidak memerlukan ini. Kata Martin kecil sambil tersenyum. Apa itu? Martin kecil mengerutkan bibirnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang cahaya melingkar menutupi paviliun batu. Setelah itu... Suaranya yang agak pelan-pelan-pelan dipancarkan. Aku ingin kamu pergi ke Gua Surgawi tempat ayahku berada dalam pengasingan yang dalam. Dia telah mengasingkan diri selama 100 tahun saat ini dan tidak ada berita dari dalam. Tidak ada jawaban bahkan ketika aku mengirim pesan kepadanya. Oleh karena itu, aku curiga bahwa dia telah bertemu dengan beberapa masalah di dalam Gua Surgawi. Atau mungkin aku harus mengatakan, dia telah terperangkap. Apa? Uzong di samping berdiri setelah Marten kecil berbicara. Syok memenuhi wajahnya. Jelas, dia sangat ketakutan dengan kesimpulan Little Marten. Lindong sedikit mengernyit. Ayah Little Marten adalah pemimpin suku Celestial Demon Marten dan kekuatannya jelas sangat menakutkan. Bagaimana mungkin menjebaknya selama 100 tahun tanpa memperingatkan anggota suku yang lain? Beberapa orang yang sangat tua di suku Celestial Demon Martin kami sering pergi ke pengasingan selama lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, tampaknya tidak ada yang salah dengan pengasingan ayah aku ini. Karena itu, para tetua lainnya tidak berpikir ada yang salah. Petik dua. Mata Little Martin Samar berisi tatapan menakutkan. Segera setelah itu, dia melanjutkan. Namun, setengah bulan yang lalu, aku berusaha mendekati gua surgawi. Hanya untuk dihentikan oleh dua tetua. Kedua tetua ini adalah anggota faksi Hao Jouyu. Petik 2. Mungkin alasan bahwa mereka tidak mengizinkan kamu untuk dengan mudah memasuki gua surgawi adalah karena mereka tidak ingin kamu mengganggu mereka yang berada di pengasingan di dalam. Kata Wu Zong dengan ketidakpastian. Itu juga masuk akal. Namun, ayahku pernah meninggalkan aku bulu darah esensialnya. Belum lama ini, secara bertahap mulai berubah penampilan. Little Martin mengulurkan tangannya yang ramping. Ada bulu warna darah di telapak tangannya. Namun, bulu yang awalnya cemerlang ini sekarang menjadi sangat redup dan kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya melemah. Ini, Uzong heran ketika dia melihat ini. Dia buru-buru berkata, Mengapa kamu tidak memberi tahu banyak tua-tua tentang ini? Pengasingan kultivasi memang melibatkan beberapa risiko. Besarnya risiko tersebut bervariasi. Masalah kecil dapat menyebabkan cedera, sementara yang lebih serius dapat menyebabkan kematian. Jika Little Martin memberikan informasi ini kepada para tetua itu, mereka hanya akan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah selama pengasingan pemimpin suku kamu. Seseorang tidak bisa dengan gegabah mengganggunya pada saat yang kritis. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan karena ada yang salah selama pelatihannya. Wajah tampan Little Martin tampak sangat gelap dan dingin pada saat ini. Ujung jarinya menelusuri bulu darah dan cahaya darah melonjak di atasnya, membentuk dua kata yang sangat tidak jelas: penjara iblis. Penjara iblis, apa itu? Uzong sedikit tersesat ketika melihat kata-kata ini. Di sisi lain, ekspresi lindung langsung berubah secara drastis. Dia tidak terbiasa dengan nama ini. Karena imo yang kuat yang telah menyerang Divine Flame Hall berasal dari faksi yang sangat misterius dan kuat ini. Apakah kamu tahu apa ini? Little Martin bertanya dengan heran setelah melihat ekspresi Lindong, organisasi misterius yang dibentuk oleh imo. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin faksi yang paling menakutkan di dunia ini. Lindong menghela nafas pelan. Setelah itu, dia menceritakan pengalamannya di Flame Divine Hall secara singkat. Aku bisa menebak bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Yimo. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya sebuah organisasi. Little Martin bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi ganas. Benda-benda sialan ini sebenarnya tanpa sadar menyerang suku Celestial Demon Martin aku. Lindong juga menghirup udara dalam-dalam saat dia menekan shock di dalam hatinya. Metode Penjara iblis ini sangat menakjubkan. Mereka benar-benar bisa mendapatkan akses ke salah satu dari empat suku Tuan, suku Celestial Demon Marten, tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku yang berada di pengasingan di dalam Gua Surgawi. Meskipun kekuatan penjara iblis itu dapat digambarkan sebagai mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu sendirian. Kecuali, Martin kecil perlahan-lahan mengepalkan tangan rampingnya saat pembuluh darah hijau menampakkan diri. Kecuali mereka memiliki agen dalam. Lindung menghela nafas dan menyelesaikan kalimat untuk Little Martin. A Celestial Demon Martin suku mungkin tidak cocok dengan kekuatan penjara iblis. Tetapi jika yang terakhir ingin melakukan sesuatu seperti ini tanpa disadari oleh siapapun di seluruh suku Celestial Demon Martin. Mereka akan membutuhkan seseorang yang akrab dengan apa yang terjadi di dalam Celestial Demon Martin suku. Untuk melakukan ini, harus ada agen orang dalam yang memberikan informasi tersebut kepada mereka. Dengan kata lain, ada mata-mata di suku Celestial Demon Martin mereka. Bajingan yang mana, mata Wuzong seram sementara aura pembunuh yang lebat muncul dari dalam tubuhnya. Dia jelas sangat marah. Martin kecil tersenyum, namun... Senyumnya memunculkan perasaan menyeramkan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Hao Jiu yu. Lin Dong mengerutkan bibirnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain orang yang tiba-tiba muncul di dalam suku Marten Celestial Iblis dan berusaha merebut kekuasaan. Aku akan membunuh bajingan itu. Wu Zong bangkit sementara aura pembunuhnya melonjak. Namun, ia segera duduk kembali setelah dicaci maki oleh Little Marten Ini sepenuhnya merupakan pengurang kita. Bagaimana kamu akan membunuhnya?" Petik 2. Uzong mengepalkan giginya dan menjawab, "Lalu apa yang harus kita lakukan jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi di dalam suku? Bukankah suku Marten surgawi kita akan musnah?" Petik 2. Marten kecil terdiam. Dia melirik lindung dan tak berdaya berkata, "Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkanmu." Dia sadar bahwa meskipun Lindung tampaknya tidak memiliki kekuatan yang mencengangkan, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa membandingkannya dalam hal keakraban berkaitan dengan yimu. Lindong mengangguk, dia merenung sejenak. Sebelum perlahan berbicara, kalian berdua harus menemukan kesempatan untuk mengirim aku ke gua surgawi untuk aku selidiki. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi saat ini adalah untuk menyelamatkan ayahmu. Kalau tidak, tidak ada yang akan percaya padamu. Petik 2, Martin kecil mengangguk dan berkata, kami hanya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir, Lindong tersenyum. Dia terlalu sering bertengkar dengan Yimo selama bertahun-tahun. Dia saat ini kemungkinan sudah bisa menerima gelar spesialis Imo. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1134, Buah Surgawi gua surgawi terletak di bagian terdalam dari banyak gunung ini dan dianggap sebagai tanah terlarang dari suku Marten Celestial Demon. Hanya mereka yang memiliki status tinggi dalam suku yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih. Namun, selama bertahun-tahun, suku tersebut secara konsisten kehilangan kontak dengan banyak pakar puncak yang masuk ke dalam untuk memasuki pengasingan budidaya. Selain itu, hanya setelah anggota suku menyisir tempat itu, mereka menemukan kerangka yang tersisa. Ini kemungkinan karena mereka telah gagal ketika mereka mencoba untuk membuat terobosan. Justru karena inilah anggota suku biasa dilarang memasuki gua surgawi. Dengan demikian, Dewan Tetua harus memberikan persetujuan mereka sebelum orang bisa masuk. Namun, jelas bahwa Lindung tidak bisa menggunakan metode ini untuk memasuki gua. Ada gunung menjulang besar berdiri di bagian terdalam dari pegunungan. Sebuah lubang besar yang dalam dan tampaknya tak berdasar ada di tempat di mana banyak gunung berpotongan. Lubang besar itu berukuran 10.000 kaki. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar hitam ganas dan semua kehidupan yang masuk akan dimangsa oleh kegelapan. Saat ini, ada beberapa simbol cahaya kuno yang mengambang di atas lubang hitam besar. Simbol-simbol ini terhubung satu sama lain dan mereka tampaknya telah membentuk penghalang yang menutup lubang besar hitam ini. Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, akan mungkin untuk melihat beberapa tokoh tua yang terlihat samar duduk di puncak gunung yang mengelilingi lubang besar. Mata mereka terpejam, memberi mereka penampilan biksu tua dalam meditasi. Hanya lautan seperti kekuatan yuan yang luas dan perkasa riak di sekitar mereka, memungkinkan seseorang untuk melihat kekuatan menakutkan yang mereka miliki. Mereka adalah penjaga gua surgawi suku Celestial Demon Marten. Angin kencang bersiul di atas hutan gunung dan seluruh area itu tanpa kehidupan. Tidak hanya anggota suku Celestial Demon Marten tidak diizinkan memasuki tempat ini. Tetapi bahkan burung dan hewan yang benar-benar tidak berbahaya pun punah. Untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam gua akan memiliki tempat yang sempurna untuk pengasingan budidaya, suku Celestial Demon Marten jelas telah menghilangkan semua kemungkinan ancaman. Swoosh, namun, keheningan ini tidak berlangsung lama Tiba-tiba, suara angin kencang muncul Sesosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat Auranya yang luas dan perkasa menyebabkan banyak tokoh di dekat gua surgawi tiba-tiba membuka mata mereka Mereka mengerutkan kening ketika mereka menatap sosok yang sudah dikenalnya itu Ah diao, kamu tidak diperbolehkan menginjakan kaki di tanah sekitar gua surgawi kamu harus bergegas dan pergi sebelum para tetua menemukan ini. Di puncak gunung, seorang lelaki tua dengan alis putih memandangi sosok itu sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayah aku tidak meninggalkan pengasingannya dalam lebih dari seratus tahun. Aku ingin masuk dan menyelidikinya. Mata Little Marten tajam ketika dia menatap lubang yang tampaknya tak berdasar itu dan berkata, Ah diau. Melakukan pengasingan 100 tahun kultivasi adalah peristiwa umum bagi kami. Saat ini, pemimpin suku tua mungkin berada di bagian penting dari pelatihannya dan konsekuensinya mungkin parah jika ada yang salah. Karena itu, kamu tidak boleh bertindak sembarangan, kata lelaki tua dengan alis putih itu. Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah dan aku harus masuk hari ini. Ekspresi Little Martin dingin, tanpa mengatakan apapun. Dia menggerakkan tubuhnya, langsung berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia menembak ke arah gua surgawi. Hentikan dia, pria tua dengan alis putih itu sangat marah ketika melihat ini. Dia segera berteriak keras. Bang, lima sosok keluar dari puncak gunung di sekitarnya setelah teriakannya. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak seperti gelombang yang berputar, sebelum mereka menyapu Little Marten tanpa ragu-ragu. Kuh. Mata Little Martin sedikit tenggelam setelah dia melihat serangan ganas itu. Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum cahaya ungu hitam berkumpul dan membentuk sabit besar 10.000 kaki di tangannya. Bulan sabit mengoyak udara dan memotong ombak besar yang mengerikan. Mata kelima penjaga itu menjadi sedikit tegang setelah mereka melihat bahwa serangan mereka hancur. Mereka memegang status yang sangat tinggi di suku dan mereka telah mencapai tahap samsara. Namun. Tak terduga bahwa Martin kecil masih berhasil memblokir serangan mereka meskipun fakta bahwa mereka berlima telah menyerang bersama. Meskipun ini sebagian karena mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, kinerja Little Martin masih menyebabkan mereka untuk diam-diam memuji dia di hati mereka. Namun, meski telah memuji Little Martin, mereka tidak ragu ketika mereka menyerang. Mereka berlima bergerak dan muncul di depan Little Martin. Kemudian, mereka membentuk formasi sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak, dan arai cahaya langsung menyelimuti Little Marten. Bum bum bum, Marten kecil juga melepaskan kekuatan bertarung penuhnya. Serangannya yang liar dan keras mengguncang barisan cahaya sampai bergetar. Bahkan lengan kelima wali mulai bergetar sedikit. Yuan Power liar dan keras menyebar di langit, mengaduk serangkaian angin kencang yang mengubah pegunungan yang awalnya tenang ini menjadi berantakan. Si kecil ini, pria tua dengan alis putih menatap Little Marten, yang masih menolak dengan kekuatan penuh, meskipun terjebak oleh arai cahaya di langit. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di depan arai cahaya, memperluas telapak tangannya. Susunan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Setelah itu, itu menjadi seperti penjara, yang perlahan-lahan menjebak Little Marten di dalam. Ah diaw, berhenti menyebabkan masalah. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, kemungkinan kamu akan ditegur lagi. Selain itu, tindakan kamu hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kamu terlalu ceroboh dan akan menjadi pemimpin suku yang miskin. Pria tua dengan alis putih berkata setelah ia melihat bahwa Little Marten terjebak. Paman Bai, ayahku benar-benar mengalami beberapa masalah. Martin kecil menatap pria tua dengan alis putih saat dia berteriak dengan lembut. Pria tua dengan alis putih menatap ekspresi serius Martin kecil dan merasakan beberapa ketidakpastian di hatinya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin suku tua bukan satu-satunya yang melakukan pengasingan budidaya di Gua Surgawi. Ada juga beberapa makhluk sangat tua lainnya di dalam. Mungkin sedikit merepotkan jika kamu akhirnya mengganggu mereka. Untuk saat ini, kamu harus tenang dulu dan kami tidak akan memberi tahu Dewan Tetua tentang ini. Beberapa dari mereka duduk di langit untuk mempertahankan barisan yang telah menjebak Little Martin di dalam ketika mereka berbicara. Martin kecil merasa tidak berdaya dalam menghadapi ini dan dia hanya bisa duduk. Namun, ada kilatan di matanya yang sedikit lebih rendah pada saat yang sama. Tak satu dari wali ini menyadari bahwa simbol yang terletak di tepi gua surgawi tiba-tiba melintas. Sebuah celah kecil muncul pada penghalang cahaya yang semula sempurna sebelum sosok berlari ke dalam dengan cara seperti hantu. Setelah sosok itu bergegas ke gua surgawi, tubuh tegang Little Marten yang sedang terjebak oleh Arai, akhirnya santai. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa yang bergema di sekitarnya juga ditarik ke dalam tubuhnya. Pria tua dengan alis putih dan sisanya menghela nafas lega ketika mereka melihat tindakannya. Setelah itu, mereka melambaikan lengan baju mereka dan menolak arai. Ah diao! Kembali, pria tua dengan alis putih itu melambaikan tangannya dan berkata, Martin kecil melirik ke dalam gua surgawi yang hitam. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Pria tua dengan alis putih menoleh untuk melihat Gua Surgawi setelah dia melihat Little Martin pergi. Tepat, alisnya berkerut lembut. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang pengasingan yang diambil oleh pemimpin suku kali ini. Aku ingin tahu apakah apa yang dikatakan Ah Diau. Seorang penjaga di sampingnya tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Kami hanya memiliki wewenang untuk menjaga dan tidak dapat memasuki Gua Surgawi sendirian. Pemimpin suku sangat kuat. Bagaimana mungkin kecelakaan bisa terjadi padanya? Pria tua dengan alis putih itu menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas kembali ke puncak gunung. Akhirnya, dia duduk. Namun, jelas bahwa ada sedikit kekhawatiran di matanya yang lebih rendah sebelum mereka tertutup. Pada saat ini, Lindung memasang ekspresi terkejut ketika dia mengamati tempat asing di sekitarnya. Dengan bantuan kekacauan yang diciptakan oleh Little Marten. Dia dapat menemukan celah untuk menyelinap ke gua surgawi Yang telah disegel Namun, setelah dia memasuki gua Dia terpana oleh betapa uniknya tempat ini Daerah di sekitarnya bukanlah gua seperti yang dia bayangkan Sebagai gantinya Itu adalah ruang gelap di mana seseorang tidak bisa menemukan indera pengarahan dari seseorang Kegelapan ini sedikit menekan dan lingkungan yang sunyi seperti mematikan itu tanpa kehidupan Lindong berdiri di tempat yang sama dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda di ruang gelap ini. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada jalan gelap yang menyebar ke segala arah di bawah kakinya. Kompleksitas gua surgawi ini telah melampaui harapannya. Lindong mencoba menyelidiki sekelilingnya secara singkat. Namun, dia tidak berhasil mendeteksi apapun. Dia merenung sedikit sebelum mengepalkan tangannya. Tepat. Bulu darah gelap muncul di dalamnya. Itu adalah essence blood feather dari ayah Little Marten. Lindong menutup matanya sambil memegang bulu darah ini. Dia akhirnya membukanya sekitar 10 menit kemudian. Matanya berbalik untuk melihat ke arah barat. Dengan bulu darah ini, dia akhirnya bisa mendeteksi koneksi yang sangat tidak jelas ke arah itu. Dia seharusnya ke arah itu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergerak dan langsung terbang ke arah itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga mulai beredar saat ia melakukannya. Membentuk lapisan pertahanan di atas permukaan tubuhnya. Tempat ini misterius dan tak terduga dan yang terbaik adalah sedikit ekstra hati-hati. Tidak ada cahaya hadir di tengah-tengah kegelapan ini. Kesunyian yang mematikan menyebabkan ketakutan muncul di hati seseorang. Namun, Lindong tetap tenang. Kembali ketika dia menaklukkan simbol leluhur yang memangsa. Kegelapan dan kesepian di tempat itu beberapa kali lebih besar dari ini. Lindung bepergian selama satu jam sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, dia melihat ke arah kirinya. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak misterius dari arah itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang gelap. Berdengung, kegelapan berfluktuasi ketika tangan Lindung menyentuhnya. Setelah itu, Dimungkinkan untuk melihat kegelapan secara bertahap menjadi ilusi. Di balik kegelapan, ada sebuah gua yang diterangi oleh cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, sosok duduk di dalam gua. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah ahli top dari suku Marten Celestial Demon. Tidak ada yang salah dengan melakukan pengasingan budidaya di sebuah gua. Namun, Lindung masih merasa seolah ada sesuatu yang salah. Ketika matanya perlahan melintasi gua, sesaat kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada dinding gunung di sebelah kanan orang itu. Di tempat itu, ada bunga hitam berbentuk segi delapan yang tumbuh di sana. Aroma, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, samar-samar melayang darinya. Apakah itu, Lindung sedikit mengernyit, bunga hitam itu tidak terlalu misterius. Tapi Lindong bisa merasakan dua simbol leluhurnya yang besar bergetar sedikit ketika dia melihat bunga itu. Bunga Iblis Eternal Illusion, suara yang tiba-tiba terdengar. Lindong bisa mendengar beberapa kejutan dan kesungguhan dari suaranya. Ini menyebabkan kelopak matanya berkedut dengan keras. Sementara kegelisahan mulai muncul dari dalam hatinya. Suku Celestial Demon Martin memang telah diserang oleh Himo. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.